Thank you. yang diberikan itu menarik karena uh, saya betul-betul pemula uh, dalam kegiatan ini uh, tapi yang paling bermanfaat adalah selama ini kami mampu mengakses wikipedia namun belum paham cara membuat artikel atau masuk ke dalamnya sehingga dengan ada wikilatih ini uh, kami menjadi tahu bagaimana cara Uh, membuat sebuah artikel kemudian bagaimana memasukkan ke Wikipedia bagaimana menyunting uh, kemudian yang paling menarik di hari terakhir adalah bagaimana kami diperkenalkan uh, keyboard uh, lontara Bugis Makassar yang merupakan uh, kearifan lokal di daerah kami materi yang paling saya suka di kegiatan ini adalah uh, menyunting artikel khususnya ketika masuk di suntingan coding jadi banyak hal yang dapatkan mendapatkan di situ, terutama bagaimana mengedit artikel-artikel di wikipedia karena selama ini ternyata pemahaman kami tentang wikipedia itu hanya sebatas membaca saja tetapi ternyata kami bisa melakukan hal yang lebih itu bisa melakukan editing bahkan memasukkan artikel-artikel terbaru jadi tentunya semua materi buat saya itu bagus dan yang terpenting adalah bagaimana ketika saya mengetahui itu Wikipedia seperti apa dan ketika saya mengetahui bagaimana membuat sebuah artikel bagaimana kemudian kita bisa nanti mengedit-mengedit kemudian bagaimana kemudian try mungkin eh, bagaimana ketika kita bisa eh, mengeksplor apa yang ada dalam hati kita untuk menjadi sebuah artikel pelatihan ini. Malahan mereka berpikir bahwa e, tiga hari saja tidak cukup untuk pelatihan seperti ini. Mereka masih masih ingin e, ditambah jumlah harinya, sehingga mungkin mereka betul-betul e, merasakan manfaatnya dan e, mereka bisa lebih e, hasilnya bisa lebih kelihatan, sehingga betul-betul mereka e, bisa menjadi e, mereka bisa dipersiapkan menjadi pelaki nantinya. inseminasi terutama di musyawarah guru mata pelajaran ke teman-teman guru karena kami punya guru terutama di di pelajaran itu ada kurang lebih 600 orang itu mudah-mudahan bisa keduanya mendapatkan informasi ini jadi kami akan melakukan itu setelah ini kami akan ke bersama dan uh, di awal mungkin kami akan membuat komunitas bersama dengan teman-teman yang hadir pada kesempatan ini sebagai awal dari kegiatan kami. Kami eh, dari Goa, tidak hanya saya seorang, eh, kami sudah melakukan diskusi kecil dan eh, tindak lanjut yang akan kami lakukan adalah bagaimana mensosialisasikan kegiatan ini dengan rekan-rekan kami eh, sesama guru. Eh, kami berencana pertama melalui komunitas kelompok kerja kami, eh, bagaimana bisa membantu teman-teman untuk memperkenalkan tentang eh, Wikipedia ini. Jadi ke depan kami sangat berharap eh, Bah, ada tidak lanjut mungkin ada nanti e, istilahnya mungkin mau evaluasi dari e, kegiatan pelatihan ini sehingga e, kita bisa melihat yang mana peserta yang bisa untuk pelaksanaan tugas nanti untuk mengati, menjadi e, apa, trainer untuk kegiatan pelatihan-pelatihan dan sekali lagi kami sangat berharap e, untuk kerjasama e, lebih